menjaga kesehatan ginjal yang mudah dilakukan. Ginjal adalah salah satu organ yang memiliki fungsi krusial dalam tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting dalam menyaring dan membuang limbah, seperti racun, garam berlebih, dan urea yang ada dalam tubuh. Ketika ginjal bermasalah atau rusak, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kesehatan Anda, bahkan pada kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan ginjal Anda melalui beberapa cara menjaga kesehatan ginjal berikut. Cara menjaga kesehatan ginjal agar senantiasa sehat Jaga kesehatan ginjal yang dapat Anda lakukan. 1. Mengonsumsi makanan sehat. Makanan tidak sehat seperti junk food, makanan bergula atau bergaram tinggi dapat menyebabkan hipertensi, diabetes, obesitas maupun kondisi lain yang memicu terjadinya kerusakan ginjal. Itu, ganti makanan tersebut dan biasakan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, yang akan membawa dampak positif pada tubuh Anda. 1. Rutin berolahraga secara teratur tak hanya membuat tubuh bugar, namun juga bisa menjaga kesehatan ginjal. Kegiatan ini dapat menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung, yang keduanya berperan penting untuk mencegah kerusakan ginjal. Tak perlu melakukan olahraga yang berat, Anda cukup melakukan olahraga yang mudah, seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang. Lakukan setidaknya tiga hari dalam seminggu dengan durasi waktu 30-60 menit perharinya. Mulailah secara bertahap, jika sebelumnya Anda jarang atau tidak pernah berolahraga. 1. Memenuhi Kebutuhan Cairan Jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairannya, padahal minum air putih dengan cukup bisa menjaga kesehatan ginjal. Air dapat membantu membersihkan natrium dan racun yang ditampung oleh ginjal sehingga menurunkan risiko penyakit ginjal kronis. Jadi, minumlah air putih sekitar 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari untuk menjaga ginjal tetap sehat dan optimal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah minum air putih akan membuat Anda lebih sering buang air kecil. Supaya ginjal tetap sehat, jangan menahan buang air kecil. Usahakan untuk selalu buang air kecil ketika tubuh Anda menginginkannya. 1. Berhenti merokok Apakah Anda memiliki kebiasaan merokok? Jika iya, sebaiknya segeralah hentikan. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker ginjal dan merusak pembuluh darah, yang mempengaruhi ginjal dengan memperlambat aliran darah ke sana. Berhenti merokok menjadi salah satu cara menjaga kesehatan ginjal yang mungkin cukup sulit dilakukan, namun Anda tidak akan menyesal di kemudian hari. 1. Hindari minum alkohol secara berlebihan Minum alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang tiba-tiba dan serius hingga menimbulkan masalah jangka panjang. Bukan hanya itu, alkohol juga bisa menyebabkan dehidrasi yang membuat ginjal tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi, hindari mengonsumsi alkohol secara berlebihan agar ginjal tetap sehat. 1. Jangan mengonsumsi obat sembarangan Atau terlalu sering mengonsumsi obat antiperadangan non-steroid, seperti ibuprofen dan naproxen, dapat merusak ginjal Anda Selain itu, penggunaan suplemen herbal yang belum tentu keamanannya juga bisa membahayakan ginjal Itu sebelum minum obat konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mendapat arahan yang tepat. Hal tersebut dapat mencegah rusaknya ginjal dan menjaga ginjal tetap sehat. 1. Mengontrol gula darah. Mengontrol gula darah dapat membantu Anda menjaga kesehatan ginjal. Penderita diabetes atau kondisi yang menyebabkan gula darah tinggi, lebih rentan terhadap kerusakan ginjal yang mengancam jiwa. Ketika sel-sel tubuh tak dapat menggunakan glukosa dalam darah, ginjal akan dipaksa untuk bekerja ekstra dalam menyaring darah. Itu periksakan gula darah Anda secara rutin dan hindari berbagai makanan yang mengandung banyak gula. 1. Memantau tekanan darah. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Agar terhindar dari hal tersebut, lakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur untuk memantau tekanan darah Anda. Selain itu, untuk menstabilkan tekanan darah, Anda dapat mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter dan mulai menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan Anda. 1. Melakukan pemeriksaan ginjal Melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin penting untuk dilakukan dalam mendeteksi sedini mungkin adanya masalah pada ginjal, apalagi jika Anda memiliki faktor risiko seperti menderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau riwayat keluarga dengan gagal ginjal. Pada pemeriksaan ini, dokter biasanya akan melakukan serangkaian tes fungsi ginjal. Dengan menjalani tes ini secara teratur, Anda dapat mengetahui kondisi ginjal sekaligus mendeteksi apabila ada masalah pada ginjal. Berbagai cara menjaga kesehatan ginjal tersebut sebaiknya dilakukan agar ginjal tetap bisa bekerja secara optimal. Dengan ginjal yang sehat, risiko akan penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan organ ini dapat diminimalisir 1. Hidup sehat Jarang yang tahu, ini berbagai manfaat fit untuk ginjal Meski menimbulkan aroma yang tidak sedap setelah dikonsumsi, ternyata manfaat fit untuk ginjal sangatlah baik Selain sebagai antioksidan,